Telah kami analisis sebelumnya dari seri 1 menganalisis tentang pola Liverpool menyerang, seri kedua menganalisis tentang pola Liverpool bertahan, dan yang terakhir ini menganalisis permainan Liverpool mencetak gol. Untuk yang belum melihat seri pertama dan kedua, silahkan tonton terlebih dahulu di video yang telah kami upload. Kami juga sudah upload analisis pertandingan antara Inter melawan Barca, yang tentunya memiliki pola permainan yang berbeda dan taktik yang lengkap. Kita mulai analisis pertandingannya. Di tengah lapangan, bola umpan ke Alexander Arnold. Mengamankan bola, umpan jauh ke back center Virgil. Umpan bola ke Robertson back sayap Kita lihat formasi Liverpool 4-3-3 Dan kita asumsikan Gelas berisi dengan tutup gelasnya 4 back Membentuk huruf U menjadi gelas Tiga gelandang Berdekatan Membentuk huruf V Menjadi isi Dan tiga striker berjarak jauh bentuk huruf I menjadi tutup gelas tersebut dua back sayap ini akan maju kalau sedang menyerang dan turun kalau sedang bertahan dan mereka selalu sejajar satu sama lain serangan Liverpool pindah ke sisi kiri dua pemain ini juga langsung ke sisi kiri mensupport umpan pendek umpan ke Mane lawan dengan formasi 4-4-2 sehingga memiliki empat back dan 4 gelandang Mane dribel bola dan masuki daerah gap atau daerah antara garis back lawan dan garis gelandang lawan Dribel cantik Mane melewati garis back lawan Tiga pemain lawan dari back belakang mencoba menutup pergerakan Mane. Dua pemain Liverpool menembus lima pemain lawan. Mane tidak mencoba dribble lagi lebih dalam melewati back center lawan. Tetapi Mane memilih umpan ke Firmino. Setelah bola diumpan ke Firmino, tiga back lawan berhenti mengejar Mane. Mane berlari meminta umpan terobos sendiri tanpa dikejar permainan lawan Ingat, berlari itu artinya meminta umpan bola Dengan sekali sentuh, umpan matang dari Firmino diselesaikan Mane dengan gol yang mengolongi perlawan. Gol pertama buat Liverpool Kita ulangi dari awal Mane mendekat meminta umpan pendek. Mane tidak membalikan badan, mengalirkan bola ke depan, tetapi Mane umpan aman ke center back. Robertson turun bantu pertahanan. Robertson, dribble melewati pemain lawan karena melihat garis gelandang lawan ada di bawah yang menjadi tengah lapangan kosong. Dribble terus masuk ke daerah pertahanan lawan. Bola umpan ke gelandang dan Robertson masih lari maju ke depan. Bola umpan ke Musalah hanya dipantulkan balik lagi ke gelandang. Melihat pergerakan back sayap Alexander Arnold yang sprint lari, lari artinya meminta umpan. Umpan cantik ke Alexander Arnold yang meminta umpan. Ini posisi back sayap Robertson Sprint juga meminta umpan. Lari artinya meminta umpan. umpan cantik sekali sentuh Alexander Arnold ke Robertson. Diselesaikan dengan manis oleh Robertson. Hanya sekali sentuh tanpa kontrol. Dan gol kedua tercipta untuk Liverpool. Asis dan pencetak gol dari back sayap. Ini menandakan bahwa back sayap Liverpool sangat bebas bergerak. Ulangi dari awal. Bola ada di kaki lawan. Umpan lambung ke depan dihadang menara center-back Liverpool Virgil Bola ke Loeberson dan umpan lagi ke gelandang Fabinho Sekali kontrol, Fabinho langsung umpan lambung ke depan Dan umpan Fabinho pas jatuh di kaki Mo Salah Mo Salah sud, tetapi melebar sedikit dari gawang Pertanyaannya Apakah Fabinho asal umpan ke depan? Arah dan letak bolanya semau Fabinho sendiri? Dan bagaimana bisa bola pas turun di kaki Mo Salah? Coba kita analisis dari bolanya di umpan ke Fabinho Bola dikontrol Fabinho Ini posisi Mo Salah masih diam Mo Salah tahu posisi Fabinho sangat bebas tanpa kawalan sehingga bisa umpan ke mana aja dengan bebas, serta bisa melihat pergerakan striker. Mosalah mulai sprint lari meminta umpan bola. Ingat, lari artinya meminta umpan bola. Ini posisi back lawan, hadap ke depan, sedangkan posisi mosalah sudah sprint. Sehingga back lawan pasti kalah berlari karena harus balik badan terlebih dahulu sebelum sprint Biar mau Salah Titik ini yang diminta musalah. Ini pergerakan anti-offset Musalah bergerak lari menyamping bukan lari lurus ke depan Lari menyamping seperti inilah yang dapat lolos dari jebakan offset Karena musalah minta umpan kesini jadi Fabinho juga harus umpan ke arah ini juga Ingat ini Fabinho tidak hanya asal umpan ke depan Tetapi mau Salah memberi sinyal terlebih dahulu Fabinho memberi apa yang diminta Mo Salah. Ulangi dari awal Bola ada di back center Umpan lambung ke back sayap Robertson Robertson kontrol bola Posisi Mane meminta bola ke arah ini Bola diumpan ke Mane Sebelum menyentuh bola, Mane melihat pergerakan Firmino Ini posisi Firmino lari sprint meminta bola Ingat, lari artinya meminta umpan Lihat posisi Firmino saat Firmino lari meminta umpan, back lawan ini dan ini tidak tahu posisi Firmino lari meminta umpan ke arah sini Karena mereka menghadap ke arah bola Back lawan yang tahu arah bola yang akan diumpan hanya back ini, yang ada di belakang Firmino Tetapi tidak bisa berbuat banyak karena telah tertinggal di belakang Firmino Bola berhasil di heading Firmino. Bola dihadang kiper lawan. Mental ke arah musalah yang bebas tanpa kawalan. musalah berhadapan dengan kiper dan shoot. Gol ketiga tercipta untuk Liverpool. Bola nih dari awal Bola umpan ke Firmino, kontrol bola dikepung empat pemain lawan. Umpan balik lagi ke Alexander Arnold. Mane umpan ke belakang karena sudah melihat Musalah terlebih dahulu. Musalah umpan lambung ke gelandang. Tetapi bola dipotong oleh back lawan bola liar. Ini posisi Firmino mau heading bola dan lihat posisi Musalah yang lari minta umpan ke arah ini. Walaupun Firmino belum menyentuh bola dan pergerakan lari meminta umpan Musalah ini diketahui oleh Firmino. Sehingga Firmino heading ke arah Musalah. Ini bukan arah bola yang tidak sengaja jatuh ke kaki Musalah. Tetapi ini benar-benar sebuah rangkaian serangan Liverpool, terbukti dari pergerakan Mo tanpa bola terlebih dahulu, ulangi dari awal. Seperti itulah gol-gol Liverpool, dengan latihan terus-menerus dan mencoba puluhan bahkan ratusan kali akan terbentuk konektivitas antar pemain. Berlari artinya meminta umpan bola. Tidak ada gelandang yang asal umpan ke depan, tidak ada umpan terobos sebelum melihat striker lari terlebih dahulu Cinta sepak bola, maka tetap menganalisis sepak bola dengan kami analisis bola